Wah, lihat teman-teman. Widih, ada kereta api cepat. Wah, keren sekali teman-teman. Widih, widih, lihat di sana teman-teman. Wah, ada tempukan berwarna hitam. Wah, ayo teman-teman kita lihat dulu. Wah, ternyata menam bulu lumpur. Wah, sangat bulu lumpur teman-teman. Nah, lihat teman-teman Ini sudah ada kenan warna merah teman-teman Ayo, kita kumpulkan Wah, ada tembak-tembakan Widih Belumpur sekali Wah, teman-teman Sebelah kita kumpulkan Nanti kita bersihkan ya Wah Widih Wah, belumpur sekali Wah Nah, tinggal dua lagi, teman-teman. Oke, teman-teman. Semua mainan sudah kita kumpulkan. Sekarang kita bersihkan. Let's go. Widih, widih. Lihat, teman-teman. Wah, kita sudah mendapatkan air bersih. Oke, teman-teman. Langsung kita bersihkan. Wah, lihat, teman-teman. belum sekali. Wadidaw. Ada mobil balap FB. Warna biru mantap Oke teman-teman Lanjut kita bersihkan Widi Uwehehe Ada mobil polisi Wah mantap wadidaw ada kendaraan militer yang ini tank baja wah mantap oke teman-teman lanjut kita bersihkan widi widi wadidaw lihat ya, teman-teman yang ini kereta api Thomas Wah, wow, berwarna biru, mantap. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi. Wih hehe, ada mobil silinder. Wih, yang ini penggiling aspal, mantap. Wow, lihat teman-teman wadidaw ada sekurbas berwarna merah. Wah, mantap. Wah, ada mainan hewan. Widih, hewan apaan teman-teman? wadidaw lihat teman-teman. Ternyata ini hewan buaya. Wah, buaya darah, teman-teman. Mantap. Wow. di widih, widih. Lihat, teman-teman. Ada dam truk. Wah, alias truk pasir. Mantap. Wah, lihat teman-teman Ada mainan Wih, Lihat teman-teman Ada padu sitar Wah, mantap Wih, dih, Lihat teman-teman, yang ini traktor pajak sawah Wah, berwarna merah, mantap Wah, banyak sekali mainan belum pernah teman-teman Widih, ada mobil polisi lagi Wah, yang ini berwarna biru, mantap Wah, ada mainan hewan lagi, teman-teman. Widi. Wah, ternyata ini kelinci. Wih, hei, hei. mantap. Wih, ada truk sampah berwarna putih. Widih, widih. Mantap Wah ada senjata mainan teman-teman Wadidaw Ternyata ini pistol Captain America Wah Mantap Wadidaw Bisa sekali Wihihih Ada sukul bus yang berwarna hitam Mantap. Widih, widih Ada truk box Wah, berwarna pink Mantap Wow Widih Wah, mobil apa nih teman Wah, teman-teman yang ini mobil truk oleng Wah mantap Nah mainan kita tinggal dua lagi teman-teman Ayo kita bersihkan dulu supaya bersih Widih ternyata ini truk molen. Wah untuk pengecor semen Mantap Nah, tinggal satu-satu lagi teman-teman Waduh Wah, ada si yuk, Cepat, kita harus menghadap mereka ah, Rocky, uh. Aku sakit perut lagi Apa? Tidak Jangan sekarang Tahan Wih Nah, tinggal keranjang teman-teman Wah Oke teman-teman Mainannya sama keranjang Sudah bersih semua Hari ini cukup di sini duduk teman-teman teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa besok, bye-bye see you